Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman di channel gitar yang lagi ngomain gitar kenapa karena sekarang adalah The Season Finale alias episode terakhir dari Drum Room 1 Part 5 ini kalau nggak salah ya, gue lupa hitungannya ada pokoknya ini udah yang paling ter terakhir abis ini gamenya tamat dan kita harus ke Drum Room 2 gitu ibaratnya ya kalau ada, gue juga nggak tahu ada apa enggak kita langsung aja masuk ke gamenya kita akan continue dari yang terakhir Waduh. Waduh. Wah kita masuk ke dalam Gem yang warna hijau kemarin tuh guys Kayaknya ini dunia Di dalamnya sih kayaknya ya Where am I Tetep ada surat sih dari AS ini gak tahu siapa AS A queer sense of movement Not quite turning, not quite falling I felt myself cross the threshold and the vision Tunggu ini pasti ada Kode nih di sebelah sini nih Something is drawing me on in case you are with me I'll try to guide you along the path I pray you never come I pray you are just another one of my dreams Waduh Malah kitanya yang jangan Dia anggap ada gitu sama mereka Waduh Ini sampai meja-mejanya juga Kelu anjing Apakah ini just, It looks like Jir missing Oke itu ada sesuatu yang nanti yang di install situ dan dia akan muter Gatau Belum tau apa Holy shit, ini kayaknya bakal susah deh Yang sekarang puzzle-puzzle-nya Gue rasa bakal susah Waduh, waduh, waduh Kayak apapun bisa jadi puzzle di sini. Hmm, 1, 2, 3 Oh, oke okay. Tadi kayaknya gue lihat ada 1, 2, 3 di sini juga 1, 2, 3 nih Cuman apa itu ya? Coba. Hmm, ini apa nih gambar? A notepad with a sketch of the null element. ya ini null element sih. Tunggu ya, gue juga belum lihat kotak yang hitam di tengah tuh. There are two small holes suggesting something's missing. Ya obviously ya udah pasti. Kita harus buka yang di sebelah situ. Ini gak ada apa-apa. Gue cek dulu ya mejanya. Ini pasti nanti kita ganti-ganti sesuai dengan clue. Ini juga pasti ada yang suatu dimasukin di sini. Small keyhole tenang tenang tenang semua tenang kita lihat dulu yang di sebelah sini tangga nada star shape socket. Hmm. ntar ya, ini juga tadi yaitu hmm. apalah nggak tahu tuh masih tangga nada ini juga ada tangga nada lagi kan nggak bisa dipopain coba kelu, maybe the eyepiece would reveal something iya ya benar juga ya gue lupa nggak ngeliatin ini, eh tadi tuh apa tuh, aduh salah klik jo, salah klik, tanda jejak tangan diputer ya, ternyata ini ada rahasia di balik sini, entah apa ini. bukan bisa digeser gitu atau apa oh ini ya ya ya ya a small gear yang segitiga oke okay, yang segitiga udah dapat kalau yang segitiga taruhnya di sini gue rasa hmm. buka pelan pelan ya waduh apa itu Oh, ini harus dibikin hijau semua nih ya. Harus dilewatin semua gua rasa. Terus? Oke. Okay. Selesai dong. Oh, satu lagi buat buka yang ini di sini. Siap, gue ngerti. Karena yang hitam ini tadi gue selesai di sini, yang kebuka yang hitam. Jadi gue harus selesai nanti di sini supaya yang kebukanya ini. Siap, bisa, bisa. Ada emang ada dua cara gitu sih. Eh, salah dong ya Kalau gitu begini. Anjing. Oh, ini gak kena di situ. <laughs> Sorry, guys. Ini harusnya ngebuka yang kotak atau enggak, atau puzzle lagi aja gitu. A metal orb there's something strange about it. Ini kayak bisa dibuka. Wih, ini yang tadi ya. Nah, aku buka dong satu, dua, tiga. Oke, oke. Segitiga kotak bundar, oke okay, siap. Satu, dua, tiga, oke okay, siap. Satu itu tadi segitiga. Dua ini, tiga itu, tiga itu yang S, oke. Okay. Mm. That or pay collected, there's something odd about it. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, tau. Cuman mau diapain anjing, mau diapain. Oh, oh, oh, ini bisa diputer. Aduh. Eh, gimana sih muter kok lama banget? Oh, ini juga kebalik buat tadi salah. Ini. Sorry, sorry. Pantesan. ayah ayah mungkin ini bisa dipakai di bola ya. Oh nggak di sini dulu, di sini dulu. Eh bukan. Tadi gue mikir ini garis yang bisa bikin ini tuh di sini juga gitu loh, digarisin sama ini, sejajar. Masalahnya gue nggak tahu bola yang di dalam, emang segede bola yang di luar. Emang sama gede gedenya, kalau gedenya sama iya sih. If I spin the ball in the middle of the earth perhaps I can line it up with something. Kan nanti garis tengah kan jadi di samping tuh. Masalahnya bag, motif bunga ini udah udah gue ketengahin. Saya akan jadi kayak garis tengah yang tadi itu. Oh ini ya Allah tadi tuh gue cuman wah gila sih. Yang tadi tuh bagian bawahnya ini bagian atasnya, eh binatang-binatang. Ternyata gitu. Ayo buruan-buruan. ustasiannya, akhirnya akhirnya, huuh, eh udah kali buka tahan gitu anjing, nah, nah ini yang dipakai harusnya buat ini, aduh, kayak buat gire susah amat gitu ya, anjing. anjing. Apaan ini. Woy, kamera yang benar. Oh, Haji. strangely shape key. Oke. Okay. Ini tadi ada kebagi-kebagian bawah, apakah ada sesuatu yang terganti enggak ya? Kalau gitu, ini ditaruh di sini sih. Wah, oh gila. Bagian tadi sih Ngeselin sih What? Wow oh, Ganti apa yang dimainin musiknya Nanti akan berhenti di tempat berbeda Gak bisa di dapetin cepet-cepet aja There's compartment on the right side of the box If I rotate the inner circle using Does something? Does anything appear? Coba Ini diganti Terus memang gak berubah ini ada apa? Gak ada ini sama aja If I rotate, wah oh, sampe clue Tas to the bottom left position. There something in the compartment on the inside. Iya betul sih. Cuman tadi nggak sampai kayak gitu. Agak tuh bottom left ani. Gak berhenti gitu loh. Gak bisa diambil cepat juga, Anjir Wah. Begitu ternyata, anjing pasti putar-putar. Ini kebuka ya? Oke, okay. oke, okay, gua ngerti. Oke, okay, gua ngerti. Siap, siap, siap. Eh, uh, ganti dulu. Ngerti, gua ngerti. Gua ini satu empat. Oke, yang gambar tangan ada satu empat. Misalnya ini gitu kan? Ya udah, ini kebuka. Birman, Birman. Sorry, sorry, sorry. Gua lagi nggak fokus banyak. Kunci. Kunci kotak ini apa nih? Itu juga kotak. Oh, ini handle ini. Udah jelas sih. Seperti yang ada di sini. Touchnya 1, 2, 3... Oke, okay. lah, udah itu doang. Akhir. Satu dua tiga, iya bener kan satu dua tiga. Hmm, ntar ada lubang lain yang bisa dimasukin sih. Mungkin kita ada kelu lain di situ. Fuck, fuck apa lagi? Ini? Sumpah dah, kagak ngerti, nggak ngerti, gue belum ngerti, sumpah. Waduh, ini bakal lama nih. Hmm, apa kebalik? Gak nah, mungkin Oh nggak cow, gue ngerti, gue ngerti, salah gue. Harusnya dari sini tiganya, <laughs> satu dua tiga ini sama ini. Salah, salah, salah, Wirman. Sumpah ini kode nih Ini kode banget nih Pak, pak kode nada gitu gue yakin Oke satu-satu Sip Aw, salah Cok. salah, sorry sorry sorry, bentar ya Oke okay, yuk, bisa yuk Oke okay, gampang Cakep Metal handle And another metal handle. Oke, okay. metal handle segi enam. Buat ditaruh di mana? Ada keluar Opening the brush plate at the back of the box expose more the rotating cylinder. Ini lambang yang gue belum lihat dari mana-mana anjir baru gua lihat di sini doang. kiri bawah, kiri bawah apa? Keluar lagi. Turning di Starship gitu the position may reveal aku. Ohh lah. Let's go check the opening behind. Nah nih, gua baru lihat. ya yeah, iya ya yeah, yeah, benar juga. Ada ini, ini sama ini ya. Satu, dua, tiga, Oke. Okay. Wah, wow, ininya juga berubah. Aduh, ya ya ya ya. Setan, setan nih. Oke okay, nih. 4 Oke ini gua ingetin dulu gambarnya yang kanan bawah ini, yang kiri bawah ini. Oke okay, siap. Eh uh, sekali lagi, sekali lagi. Oke, okay, oke. Okay. Sorry, sorry, sorry, sorry. kanan bawah ya kanan bawah itu ini coba putaran kalau kiri bawah Oh diisi dulu masing-masing gitu ya nice nice nice nice gila ini yang ini paling susah sih ini paling lama gue ngerjainnya nggak bohong gua Lihat perspektifnya dari mana dulu, nih. Wow, 573. Oke, siap. Keliap kebaca. Hah, gila lagi lagilah Oke banget, gue bisa ngeliat kayak gitu. Cepat, anjir! Wah, padahal sekarang gue lagi enggak fit gitu ya, lagi lama ngerjainnya. Atau emang ini puzzle emang lebih susah dibanding yang lain-lain? Ya, pasti ini udah gue udah tahu. Wow. Kayak Rubik. Gimana cara maininnya Maksud yang masuk masuk gue nih? A socket for something. Oh, ini yang harusnya ditaruh di sini ya. Cakep, gila ini magic. Wow, oh, wow, it's magic. Wow, wow, wow, it's magic Oke okay. Hmm Hmm Begitu caranya ternyata guys Kan tadi ada yang masih kosong tuh Aduh Sumpah muternya sih PR banget nah ini nih yang kosong ini nih artinya gua harus bikin ke sana tapi di bagian oke oke gua ngerti gua ngerti mana yang kosong tadi wey yang kosong aduh harus di bagian kanan ya kalau gitu gua harus putar dulu Ini kiri atas dong ya salah. Kalau ini di kiri atas harusnya ini tuh di sini baru bisa nanti di kiri bawah. Hmm. Cakap. Nah, beres, pintar, pintar. Sorry, sorry sorry sorry lama lagi-lagi hmm. lagi, ya aduh akhirnya dapat juga gem gem artinya bisa ditaruh nanti di yang di ini nih gue yakin banget nih. di sini aduh susah banget susah banget Oh di sini naruhnya Eh, enggak, dong. Dari bentukannya aja ditaruh di sini. Ini apa, nih? Wah, buat ngeliat gini ya? Nanti, waduh, apa itu geser-geser? Wah, oh, ini kayak puzzle biasa kita Lo pasti juga sering nemu ya Nah, ini bisa diambil di sini Wirman, The best of the best of skedebebes Aduh, gue mau ambil yang hijau dulu nih Pun ininya juga ganggu, ya. Wah, gimana yang kuning anjing? Oh, sesusah yang gue pikir ternyata. Alright, alright, alright asal gue enggak tahu ditaruh di mana aja nih. Ini gue taruh asal dulu ya. Hmm. Apa? The board with the hole it seems filled the area above our Waduh, suara apa itu? Suara apa itu? gua taruh satu dulu perspektifnya sih ber berubah ya saat gua tuker tempatnya Kan gua nggak tahu yang mana yang bener gitu Kayaknya bener hijau di situ coba gua taruh kuning di sini Kayak bener Kalau kayak gini sih semuanya nyambung. Oh enggak deh. Merah biru. Ada keluar lagi the gems I have fit into groups the rest. How do I know which goes where exactly, my man? Gimana caranya gue tahu mana yang ditaruh di mana, warna apa ditaruh di mana? Oh suruh bikin tanda ini mungkin ya. Mungkin merahnya juga harus dipindahin, Enggak juga Mungkin detour board with the holy using IP Second pattern turn naturally figure out to which goes Ijo bener sih taruh situ Coba kuning taruh sini uh, Lagi coba Hmm. coba biru sama kuningnya ditukar biru sini kuning sini gimana sih anjing wih dikit lagi nih Ijo sih bener, ijo merah bener, biru kuning kayak kebalik coba. Kayak tadi gue udah nyoba yang ini, depan ternyata Oh, <murna> wow, wow, wow, kaget gue anjing. Aduh, <murna> kaget, kaget, kaget, kaget. Ya ampun, nggak selesai selesai. Doang pilihan. oh ini salah gua kali ya tadi. He. harus ke sini. pada boom. Wih uh. Apaan nih? Tuh, coto mate, coto mate. Gue baru lihat itu lagi, ya Tuhan. Bisa yuk guys kita percepat aja nih Aduh video gue udah kelamaan nih Jebakan lagi Balik lagi itu tadi namanya Ini enggak bisa lagi oh, Begini tadi tenang tenang semua tenang uh. Ah ini lagi nih tanda lagi. Yo, yo bisa, yo. Waduh, waduh, waduh, waduh. Mojik-mojik game complete, you made it through stress. i hope as there will surely be stress test come you have taken the first step on a longer journey aduh, i see no benefit, i need but there's no way big not for any of us for now you are as SI as i press forward with heart my friend there are many more rooms ahead wah gila, gila, gila, akhirnya selesai juga ya kita mungkin di game The Room keduanya, kita sudah ke dunia lain terus udah tahu udah tuh ngapain aja di sana Wah, seru seru lagi lagi. Boleh juga, boleh juga. Pusing-pusing. Oke, okay. guys. <laughs> Kalau kalian suka langsung aja komen uh, di bawah apakah mau gua bikin video drum lagi, drum 2 atau game yang seperti ini ya. Enggak harus drum juga. Langsung aja komen. Jangan lupa juga untuk like, comment dan subscribe. Like sama subscribe ya. Komen tadi udah. Oke, okay, gua weerungkan ki proking headbangin cabut dulu XM Forever. Scan dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.